nonton mohon dengan hormat untuk mematuhi aturan dari panitia untuk keselamatan penjenengan semuanya semuanya demi kebaikan penjenengan siap siap, siap. siap. oke okay. itu area untuk tinggal landas untuk pesawat ataupun semua layang-layang naik apabila ada kemungkinan untuk tidak naik dengan sempurna ya seperti ya. itu Mas Fendi satu kali lagi turun ya, kesempatan satu kali lagi Jangan dor, jangan Purwantoro ini. Tayangan jangan ekor tiga puluh meter, tiga puluh lima setengah meter Jangan Purwantoro ro. Limbing, nanti Yo, Mas Pendiri satu lagi. Oke, Oke. Oh, dua, perwei Jawa yo. Yo, yo. Dulu, Mas Bedi. biar maksimal Mungkin ini adalah angin yang, ya, dua yang ada. Tiga, Tiga, dua, dua, satu. Dua, Festival 2020 Mas Hendi luar biasa panjelingan kita atungin jempol lalu tidak naik karena kita sudah berpartisipan oh, nah, uh. dulu ini ah uh. uh. ya langsung Triyono, Omar Sam, Eko Suryono, Mugi, Sapik sama dua putri dicek si. cek si. Semua semuanya mengondisikan angin. Jadi nanti akan nyerong uh, kiri dul, masalah. Eagle, masalah. Ada kita hadirkan di sini, variasi dari dengan ya, kita dulu dari pertama. Ya. Nih, Arsha, Esma, Suriano, Mugi, Sabi, Ini adalah janggan dari Purwantoro Jawa Tengah, Tengah lur. Kemar, Layangan jangan dengan ekor tiga puluh tiga setengah meter. Ini persiapannya. Mari kita, kita saksikan. Uh, model variasi dari layang-layang naga. Ya, tiga bersama luar biasa. Luar perjuangan biasa. yang sangat luar biasa para joki ini bisa menaikkan layang-layangnya. Satu, ya, dua. dua, tiga. Nomor dua langsung ditarik dua putri. Yo, dua putri naik. Sudah ya, yo ya benar, pacang dulu sam, pacang dulu nggak apa apa, ya. ya dipersiapkan yang paling idel c, idel cwe, oh idel cwe, yo yuk, sirolingerna, yo, rakswen, yo idel cwe, idel Variasi ekor yang Selamat oh. kan 35 meter setengah skornya lur. ditarik mudur, apa -apa. Persiapan ini lost bukan lost call ya, karena ini dari Sawangan Teknikat selesai Lomba kita selesai Los Persiapan Oke Dilanjut sayangnya nah, ya matur nah. dhuun Mas Janu matur thank you bar banjengan cempol lewet nah, wejun Mas Janu ya sekretariat hadiah oh ya malah oleh hadiah iki yo bar siapa urutan nomor pasang 4 turun, set, masih 1 2 3 taruh, emang lama ya? mantap, malangnya.